Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mister and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas tentang teleskop web menyaksikan ledakan formasi bintang yang mempesona. Teleskop James Webb menangkap semburan pembentukan bintang yang dipicu oleh dua galaksi spiral bertabrakan yang disebut ARP 220. Fenomena tersebut merupakan pengabulan galaksi ultraluminius terdekat dengan Bumi. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, Jangan lupa untuk subscribe Dan mention video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru Terkait astronomi Fenomena astronomi Dan berita astronomi lainnya Besina seperti mercusuar cemerlang Di tengah lautan galaksi ARP 220 meninari langit malam Dalam pemandangan dari teleskop Akarik saja milik NASA Sebenarnya Dua galaksi spiral sedang dalam proses penggabungan ARP270 bersinar paling terang dalam cahaya infamerah menjadi target ideal bagi web. Ini adalah galaksi infamerah ultra luminous dengan luminositas lebih dari satu triliun matahari. Sebagai perbandingan, galaksi biomasa sakti kita memiliki luminositas yang jauh lebih sederhana sekitar 10 miliar matahari terletak 250 juta tahun cahaya di konstelasi Serpens. ARP 220 adalah objek t 220 di Atlas galaksi Partjuliar milik Halton ARP. Ini adalah galaksi pemerah ultra luminous terdekat dan yang paling terang dari tiga penggabungan galaksi yang paling dekat dengan ini. Teleskop James Webb melihat ARP 220 dengan NIRCam kamera dan make in instrumen. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb menyaksikan ledakan formasi bintang yang mempesona. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan menceritakan video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, berita astronomi, dan berita astronomi lainnya.